pas motif bermandani Ini motif berubah Haman hai ishq mastana Haman Thank you. Hasil yang sudah dianyam tadi Ini uh, pinggirnya belum dijahit, belum dijahit Dan ini yang sudah Yang sudah jadi, yang sudah dibuat pinggirnya Ini namanya motif bunga kapas. Bunga kapas. Ini permadani ya? permadani Ini permadani. Ini, Ini motif permadani. Ini dasar yang Ini jadi, Pak. Eh, Ini namanya motif gelbak. Yang ini motif Bermadani Terus Di pinggirnya dengan kain Kain citron Ini namanya Motif bunga tungkoy bawah Haman hai Ish kemastana Haman ko Ya,